Halo, perkenalkan nama saya Tasya Asti Amalia Jasman dari kelas 2C Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gastritis Apa itu gastritis? Gastritis adalah suatu inflamasi dinding lambung yang disebabkan oleh iritasi pada mukosa lambung Gastritis terjadi ketika mukosa lambung pelindung dipenuhi oleh toksin atau zat pengiritasi Klasifikasi gastritis dibagi menjadi dua Yaitu gastritis akut dan gastritis kronik Gastritis akut meliputi gastritis akut tanpa perdarahan Dan gastritis akut dengan perdarahan Sedangkan gastritis kronik meliputi Dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B Tipe A merupakan gastritis autoimun Dan tipe B merupakan gastritis yang terjadi akibat infeksi oleh Helicobacter pylori Etiologi dari gastritis meliputi satu konsumsi obat-obatan kimia, 2. konsumsi alkohol, 3. stres menyebabkan hipersekresi asam lambung, 4. infeksi oleh bakteri seperti Helicobacter pylori, Escherichia coli, Salmonella. Komplikasi gastritis yaitu gastritis kronis meliputi perdarahan saluran cerna bagian atas, ulkus, perforasi, dan anemia karena gangguan absorsi vitamin B12 Dan yang kedua gastritis akut meliputi komplikasi yang dapat timbul pada gastritis akut adalah hematemesis atau melena Terapi komplementer 1. Teh komomil atau minyak asensial yang digunakan dalam aromaterapi terapi 2. Bawang putih satu Siung bawang putih yang diranjang halus dan diminum sebelum atau setelah makan 3. Jahe dicampurkan ke dalam teh yang diminum sebelum atau sesudah makan Sekian dan terima kasih